Sekarang kita bakalan mengulas ini projekan Apa-apa aja yang gua pakai Dan bagaimana bisa menjadi satu buah lagu yang mantap woi, keren gak tuh? <tuh>, Waso! Waso! <tuh>, <Asia>! tuh? Buat kalian dimanapun berada Selamat pagi, siang, sore, malam Hahaha, iya, iya, iya Bruh. Seperti janji gua yang kemarin gua. Saya, saya, aku. Goblok. Seperti janji aku kemarin. <tuk> kita bakalan uh, membuat lagu Dutch. Asia. Dan nanti bakalan gue taruh linknya di bawah di deskripsi. Asik. Kayak YouTuber gitu ya. iya, iya, iya, iya kita bakalan mengulas proyekan gue yang kemarin yang uh, tutorial mixing mastering bagi yang belum nonton silahkan klik tandanya di kiri eh kiri kiri ya kiri ya bebas lah goblok pokoknya ada tandanya si i, i bulat i titik dah itu. nanti klik di atas itu ada tutorial bagaimana caranya mixing mastering sekarang kita bakalan mengulas ini proyekan apa-apa aja yang gue pakai Dan bagaimana bisa menjadi Satu buah lagu yang mantap Wih, keren gak tuh Baca. Kita mulai dari yang pertama dulu Nah yang gue pakai itu tuh ini Ini susunan uh, drumnya Katakan kick, kick Susunan kick maksudnya Nih kayak gini susunan kick kalau untuk vokal ininya gua pakai ini vokal nah, Itu nanti tinggal dipotong-potong aja Nah gitu, nah, gitu. Nah, yang untuk suara ui ui yaitu tuh lu cari aja sesu suara yang pas gitu habis itu lu potong. Nih. Buat motong di sini. Oh, klik di sini, kontrol, pencet. Nah, gitu caranya. Habis itu lanjut. Gua pakai instrumen ini. Suara nyit. Nah, habis itu masuk lagi ke ini. Terus, terus, terus kayak high hat gitu. Nah, terus ini lagi. Ini sampel sih. Sampelnya kasmir ada tuh share aja. Free download sampel kasmir. Nah, K, K a c H M R gitulah, Pak ya. Nah, ini juga udah cuman itu doang yang gue pakai Habis itu disusun-susun deh sesuai kreativitas kita masing-masing. Kalau lead ya kayak itu gue bilang tadi gua pakai harmonor. Nah, harmonor itu caranya gini. gue tunjukin ya cara cara pakai harmonor. Pertama lu pilih dulu armor. Habis itu lu ke sini, terus lu pencet di sini default. Default, default. Ya, habis itu lu cari deh tuh. Eh, belum, udah default kan? Habis itu lu pergi ke EMG image Image. Nah, abis itu lu lu drag deh tuh apa namanya uh, suaranya ke sini. One, one, two, nah, lu pilih suara mana yang bakalan dipakai. Nah, da, misalkan lu nggak mau di loop, lu pengen one shot. Nah, lu, de, yang ada tulisan looping ini itu lu ganti sama one shot. Nah, dia jadi kayak gini. Two, two, two, two, two, two. Kut kut susun deh itu tinggal. Susun deh. set Cara susunnya gini. Misalkan chord apa yang dipakai dasar chordnya C. Ya, kode. Tulis di sini. Terus dikecilin dikit biar cucu cu cu cu cu cu cu cu cu cu cu udah gampang kok bikinnya menggitu-gitu -gitu doang jadi dia tuh. itu tuh cara pakai cit deret lagi ya Nah, habis itu udah digabungin di D -di D1. <SILENGALENCIO> Jadi, dia tuh lagu. Jadi, yang paling penting, kalian tuh harus punya, harus punya ininya dulu. Apa idenya dulu? Mau bikin apa nih? Nah, katakanlah seperti itu, kawan-kawan. Oke, sekian dulu video dari gua. Jangan lupa share, like, comment, and subscribe, dan stay tune terus di channel.